Yo, what's up guys? Um, Bal lagi di East Banin. Dan kali ini aku mau main parkour Ya, yeah, parkour Jadi ya, yeah. kita langsung mulai aja Sini pokoknya ada berapa level Langsung mulai ya, level pertama masih easy Empat empat Lompat tinggal lompat lompat aja ya. Lompat kanan. Kalau oh, ini aku tahu nih laut sini. Oke. Okay. Lompat. Muter Duh ada orang. Aduh orang lagi ngeles. Soalnya kayak ah ganggu coy. Sumpah tuh ah nggak ada. Buat ini skin barunya ya. Hey guys kita bakal tamatin parkour ini sekarang juga ya kita mulai dari 3 oke okay, lewat kanan oh ya yeah, by the way jangan lupa subscribe like comment karena ya yeah, itu bagus jangan lupa cek live pertama The Life kedua aku Oke, okay. oke, okay. 30 detik di sini, boy. Lama banget, boy. Oke, okay. over berapa nih? Ada orang ngeselin lagi. Ya? Apa nih? Did you change from parkour? Uh, my best time is 10 menit. 10 menit. Apa itu? Tunggu ya. Ini kalau lagi ngarekord tuh gini ya. Gak Oke. Gak pakai OBS guys. Jadi ya begini guys. Oke mungkin suara aku kecil banget ini, bikin suara aku sangat kecil jadi aku akan lebih besar lagi. Ah, Yalah, bos, naik ke atas, lompat, aduh, net, cara parkour di slime tuh ini guys. Banyak orang yang nggak tahu cara parkour di slime, tapi aku bakal ajarin. Cara parkour di slime tuh, um, seperti ini ya. Pas udah bawah lompat, pertama, mesti jangan lompat lagi Jangan lewat sini nih di sini malah lama Dengan lewat sini guys, langsung, tuh, ga lompat, ga usah pencet pes lagi Masih banyak orang, aku lihat, orang Orang bisa main parkour di slime ya Level 50 Aku sih bisa sih Alright, ini parkournya masih easy, nanti medium ya Sumpah 2 menit masih di sini 2 menit bukan udah selesai ya Oke guys Kita udah sampai level ini Duh melek cok enak banget cok nih Nah nih SS kita nih SS kita nih SS kita nih, SS kita, nih asas kita. Eh, thumbnail lama, thumbnail lama. Nah. Thumbnail lama dipakai lagi, guys. Dan ini dah yang terakhir sih. Oh, selama medium di sini warna oranye. alright, kita dikit lagi mau explore, nih Terus sekarang udah di rank Agil. Oke okay guys, kita langsung aja ya. Oke, okay, ini parkour ini. Ini set. Malah medium lebih gampang dari easy loh. 3 menit disini ngelambang. Oke. Okay. Super Sayang. Aduh. Salah Lengah, lengah, lengah Si Saya Si Bang Apa Apa Bang Duh Ada orang Indo ya Apa Bang Indo kah, Indo kah Jarang orang Indo biasanya Ultimis, tuh 5. Lagi baca, cep. Kalau aku sampai ke Legend, 20 menitan. Bisa kali ya, Legend? Bisa lah, Legend. Kayaknya. Kayaknya kalau nge satu jam. Kayaknya ya. lompat sini lompat sini latihan di sini ya oke okay. set set set momentum aduh lompatan terakhir blonda and boom level berapa nih level tiga 4 Udah lumayan gampang ya Jauh ini belum gampang Set Aduh Jatuh di detik-detik terakhir guys Oke okay. Kalau well, 35 Kalau well, 36 ya eh. I don't know bro uh, 37 Oke okay, kesini set. Set. set set set Lompat sini set Lagi lagi mau selesai Mau ke hard Oke okay. Set set Oke. Okay. Oh salah. Blunder, blunder, blunder. Baby blunder baby. Sut, sut, Oke okay, mantap. Sut, sut, sut. Sut, sut, sut, sut, sut, sut. Oh my god. Oh my god. Oh my god lah. Oke okay guys, sudah sampai sini nih. Oke, okay. lompat ke tangga dan level 42. dua. Set lompat, set set set. Oke, okay. momentum. Set lompat lagi, set lompat. Ini tinggal ke tembok aja. Oke, okay. tadi keluar tembok ya. Tembok aja ini mah. Aduh kok jadi susah ya? Paling gampang nih Nah ini gampang juga nih Duh. Level terakhir ke heart. Bro jatuh bro What the Oke okay. 7 menit ke heart. Alright Oh ini Oke, okay, set, set Set oke, okay, mantap, set Nih, ada orang lagi dah oke, enak oke, kalau oh, ada orang. Mau ke restart dulu oke, Bisa oke, sih orangnya dihilangin? oke, ya oke, oke, Set, Set, oke, uh, set, set, Aduh, salah jatuh. Malah jatuh oke, Aja tuh guys, gampang banget nih. Alright, oh, ini nggak sulit nih, nggak hmm, jelas nih Nice, ini momentum. Aduh, ada orang sih ya. Kenapa palanya, pelannya gede coy. Big head besar, Kepala yang besar. Set tempat, nice. Nah, itu sini, sini tempat langsung shift ini caranya gini nih, shift. Di shift ke paling kiri. a terus sampai mentok, nggak bisa diapain. abis itu sekali tek D-nya sekali tek. Ter nah, bisa-bisa. Nah, kan bisa. Aslinya itu susah kalau nggak pakai cara gitu. Oke. Okay. Jarang nih aku upload 8 menit nih. ke atas udah jarang. Momentum parkour. Oh, Oke. Okay. Langsung ujung. Nah, gitu. Set. Aduh, ini parkour parkurnya kayak gitu. Oke. Okay. parkour ini udah level berapa nih ya? Set. Set. Nice. Kalau nih, kalau nggak salah, jangan kena air. Nah, ini level 56. Set. Set. Oke. Okay. Set, mantap. Oke. Okay. 57, dikit lagi mau 58. Aduh, salah cok. Salahnya. Malah jatuh gitu. Salah tekan. Ini tuh harusnya belakang sini. Aduh, jatuh lagi. Ini kadang-kadang shift-nya ngebug, ini oh, shift-nya ngebug, berarti teori tanpa teori ya. Memang ngeselin, rada ngeselin juga nih. Nah, gitu. Tapi ini juga rada ngeselin nih. Nah, bisa first try. Aku biasanya berapa kali yang ini? Oh, biasanya itu kalau shift itu jatuh juga loh. Udah shift biasanya jatuh. Abis ini yang tinggi, nih loncatan yang jauh. Abis ini loncatan yang jauh. Oke, aduh jatuh mulus itu. Lompatan yang ini. Nih lompat jatuh. Oke. Okay. Aduh tuh ini loh yang jauh banget ini, susah orang tuh momentumnya, set, set, aduh biasanya first try ini, empat, nah, empat, juga momentumnya, ini empat, nah, ini nggak usah terlalu lah, oke, okay. oke, okay. in Mario, Mario, Mario, Mario. normal, enggak terlalu susah sih, oke, okay. chill, chill aja bro, chill, you just, you just chill bro, btw ini servernya server ultimate ya, guys ya, just chill, bro, kelebihan bos, guys, yes, caranya ini ke shift terus itu date terus bisa A ah, sekali, tak dah, bisa, tuh kan kalo ini aku ngasih nih, udah shift, mesti jatuh tuh udah shift itu ini udah shift, mesti jatuh loh jadi remnya susah ngeremnya ngepasin sama fence-nya jadi susah nah, ah Nggak jelas nih, tuh nggak jelas banget. Kita ikutin dari sini nih. Dulu bisa tuh kayak gitu. Set, set, set, nice, mantap. Ini juga ngeselin nih. Empat. Nah. Oke nih, hati-hati. Empat. Nice, mantap. Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. mantap. Empat. Oke, sini. Aduh, tuh kurang jauhan ya Disini level yang itu tuh Besok situ besok situ. At least 3 level lagi kita selesai di hard, nyampe di itu Bahkan nggak sampai 20 menit aja guys Palingan, berapa menit elah nih Levelnya masih juga, ya Guys, nice. jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh Nah, mantap Level juga gampang di level yang akhir-akhir nih Edah. Enak juga sih Levelnya enak Aku love, love, but Tapi ya gitu Nah, gini dong sih Simple Dan kita udah mau nyampe hard Ini Caranya tuh kita ke depan Bisa ke belakang pada kedepan, habis ke belakang, gitu. Nah, gitu. Aduh. Jadi gini, nih. Set, set, gitu. Tapi kita kurang, kurang, apa namanya? Kurang momentumnya. Nah. Bisa ya. Kalau yang ini aku lupa caranya. yang ini aku lupa caranya. Set. Aduh puasa, kamu puasa, kamu puasa deh, kamu puasa deh, <laughs> Puasa tanyain bos gila sih, gigit aja btw kita mau puasa guys, untuk yang mau puasa ya puasa yang untuk yang nggak puasa ya udahlah kita toleransi aja bos saling toleransi aja bos santai aja, bos santai bawa santai ya bos santai Cuma Ini level terakhir saling jalan dan sampai ke balap lah jangan sampai balap aduh gak pernah lagi takut nggak gini nih Set. Tapi jangan sampai kena fans lumayan uh, ribet lah ribet. duit oh kita dibalap nih aduh VIP VIP VIP berapa menit kamu sampai hard uh hanya 15 menit bos, I got 100 dollar for beriin dua gigi. itu artinya dia 100 dollar dapat 100 dollar untuk menghancurkan dua giginya. gila langsung sih, cepet sih. satu tit 50 dollar, spektator. Oh iya, yeah, udah dulu aja nih Oh iya yeah guys um, Terima kasih sudah menonton Dan Ya yeah. Have a good day Kita screenshot dulu ya Kita screenshot sampai level kejepuluh 2 Nice Dah eh, lagi Nice so, Have a good day And see ya